Thank you. dari tempat pengintaian untuk spot belibis kita inilah area belibis biasanya ingat di sini tapi musuh masih belum ada kelihatan warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Kami doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun dan dilancarkan rezekinya. Salam semua. Pada episode kali ini kita mencari peruntungan belibis teman-teman. Kita bisa spot kita. Sudah terlihat tadi beberapa belibis melintas di atas kita ini. Mudah-mudahan ada rezeki teman-teman ya, mohon doanya, oleh karena itu saksikan terus videonya, dan jangan lupa like, share, subscribe, juga tekan tombol loncengnya ya, agar supaya teman-teman tidak ketinggalan oke seperti itu, mantap, kita masih melakukan pengintian, masih uh, terbang di atas ini tadi, luar biasa banyaknya, banyak Teman sekali teman-teman bibisnya mantap mantap Ini hmm. kita memang sengaja tidak shot ya teman-teman Kita memang misi kita lagi pencarian lokasi belibis Jadi harus menahan diri untuk tidak menarik picu Seperti itu Carian spot belibis Alhamdulillah kami sudah menemukan spotnya Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa hunting di situ. Dan sepertinya sangat potensial tempatnya teman-teman Doakan terus Mantap arian lokasi belibis kami nyatakan selesai karena memang waktu tidak memungkinkan kebetulan hujan juga di sini apalah daya kami akan hunting di sini sudah menemukan teman-teman menemukan lokasinya lokasi belibis di lain kesempatan pasti kita akan hunting sekarang hujan kami sudahi apalah daya makanan pun sudah habis eh, bro habis tinggal plastik <laughs> Terima kasih ya sudah mengikuti kami. Jangan lupa subscribe dan juga subscribe dan juga Like serta share, oke? Okay? Dan mantap. komen E dan komen E mantap oke okay.